Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 502.000, tidak mengalami perubahan harga. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.07.000, stagnan dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 940.000, tidak berubah dari harga Minggu, 21 Agustus 2022. Lebih lanjut,